mau saya tanyakan, rawa bayi itu terbentuk alami atau buatan pak? Rawa ini, oh kalau menceritakan seperti ini kode, mendingan Asal mula rawa ini adalah alami. Ketika ada kerenovasian waktu itu diantara tahun pada 80 sampai sekian Tapi sebelum tahun 80 ke bawah di sini secara dibahasakan itu masih banyak yang alami termasuk kayu-kayu yang -kayu masih ada yang bisa ditang. ini dunia yang ringin putih perawat itu tidak tampak cuma rumput kalau pasaran Jawa itu konon jono itu jadi enggak tampak dari yang... tidak tampak karena orang yang masuk itu enggak berani ketika itu jalan masih setapak hutan bambu. No. Termasuk bambu ini kan tulah-tulahan tanaman daripada pertan, jadi dulu setapak belum ramai seperti ini. Dan itu enggak sebesar itu ya, Pak. Tidak. Dulu bambu di tengah itu ada mata apa? Sumbernya ya, katakan dari tanah itu. Mm -hmm. Di tengah-tengah situ, itu kalau bambu satu loker katakan 10 meter. Mm -hmm. Itu ditancapkan lagi masih nyambung. Dunia seperti ini. Di dalam banget, iya. Ya. Terus yang di sana, di antara itu, apa di antara kayak rumah-rumahan itu? Hmm. Itu dulu itu ada sistem kayak gua, tapi itu lewatnya air masuk. Sekarang sudah tertutup karena timbunan tahun ke tahun dulu, seperti ini. Kalau orang Jawa itu kan gugur gunung itu. Jamannya lurah suarus berjur, jadi di, dilebarkan seperti ini Dulu rumput-rumputan Kolonyonong itu yang kerawannya, banyak ularnya kalau sehari ingin melihat Lebran, Lebran ya, Jadi orang-orang takut dulu Ya takut, ada yang ya. berani ketika itu, nggak berani deh, saya pun nggak berani Kalau ingin sampai memang tahu ini cerita seperti itu Dan ketika itu ini sepuh ini sepuh, mungkin sekarang masih ada yang masih hidup dan banyak yang sudah meninggal. Sedangkan Rowo ini sudah berapa kali penggantian cara juru budidhi di sini sampai sekarang. Di sini dulu kalau ada orang musim kemarau keyakinan bagi orang sini katakan dulu itu desanya Songgon bukan desa baru, kecamatan Sumendiri. Itu Kalau ingin Misalnya hujan, jadi nggak ada nama sholat istiqo itu nggak ada. Mulai dari anak-anak kecil sampai yang tua, membuat daurat cendol itu berapa lemser ya. pada di bawah sini sambil disitu tertawa kayak orang joget-joget kayak orang mabuk. Nggak lama kemudian dia pulang, rawani tertutup kabut. Saya membilangkan fakta ini karena saya tahu gitu loh ketika itu akhirnya terus hujan. Ya, maksudnya itu kayak sebuah ritual gitu ya, Pak. Atau ya, juga... seperti itu, seperti ritual. Oh. Tapi sebelumnya saya ngomong, ini boleh percaya, boleh enggak. Yeah. Ini nih, Dek. Banyak sekali orang yang perkirakan kira Pokoknya di, di bawah orang. di bawahnya tahun 80, antara 70 Udah, ke bawah. Ya mungkin mulai bergusur karena dibuka, bukan dibuka, terus jembatan terus tanam seperti ini, ya kan, diganti, dirubah, sampai begitu. Jadi alamnya sudah nggak kehasilian lagi, yang sekarang ini nggak sudah kehasilian. Jadi kalau hal melihat yang seperti ini sudah renovasi yang baru. Di sini ada pohon beringin, teh tapi tumbang ketika itu. Insyaallah mungkin batangnya kayak masih di situ. Jadi dulu orang mengatakan bingung Apa yang pojok 9 ini, apa yang itu hmm. Gitu loh Padahal aslinya yang sama Saya tunjukkan kalau yang ini Katakan kan tempatnya orang katakan Bergedul kayak seperti ini hmm. Dulu tidak seperti ini Rumah ini tidak seperti ini Kita kalau dulu menghargai pada tahun berapa Saya nggak ngerti hal yang seperti ini Rumah yang konjok 9 ini, saya tidak tahu Karena sekecil saya memang ini sudah ada Ini kan sudah renovasinya hmm. gitu. Tapi konjoknya 9 masih di itu Tapi sebenarnya itu kurang lebih dua meter Kalau ingin adik saya tunjukkan di situ hmm. nah, Jadi kita melihat Ketumasan uh, yang emang benar-benar masih terjaga ini batangnya dulu kalau enggak tahu ini pohon pengin putih ini maka ini gede dulu malam kesini dulu ke iya ya. terus tempatnya yang namanya bam, apa yang suka itu di sini ya di sini di sini, di sini arahnya Kau mengarah ke rawan iya jadi itu. di sini nih yang ada pohon ada besarnya tingkat. ini ini yang ini pohonnya yang ringin ringin putih itu, yang masih oh, iya. iya ini ringin putih ini ini tonggaknya deh Jadi dulu itu arah di sini ini pintunya kalau orang terpencet di sini pokoknya asli itu juga ya ringin putih ini besar dulu deh tapi namanya tidak seperti ini dulu ini tumbang ke sana dunia ini kumbang terpah besarnya bukan main ini tunggalnya masih ada itu yang di atas itu dikirim, dikirimnya di atasnya dikirim. ini kan kapan baru ketika Ratna menjadi Tuhan ya kalau waktu nurah surya terjo yang lama itu memang bisa ini hanya tempat yang berteduh ada mungkin orang ritual orang bertapa. Memang dulu ada orang yang bertapa di sini. Namun ke barat ke selatan di kakinya Gunung Rao seperti ini hutan yang namanya Bayu. Jadi bukan orang kasar yang memberi itu nama gaib. Nah akhirnya di sini bertapa sudah bisa mengalahkan alam-alam yang situ maka enggak lama kemudian bahasa simpelnya dijadikanlah ini kerajaan kerajaan baru namanya bayu ibarat orang bertapa sudah kukur gitu ya karena alam Allah sana sudah ditumpas jadi kalau ibarnya ketika pada waktu itu orang yang ke sini kalau bahasa orang jawanya jal moti-roti, gak jauh beda seperti itu pasak nepanya jelmo tiroti, jelmo moro, jelmo mati, seperti itulah saking angkernya maka yang bisa menduduki dan mengalahkan mereka-mereka itu yaitu prabu tawang alun tersebut maka ramainya zaman dinamakan bayi berdililah kerajaan bayi ketika itu sebenarnya kalau sampean tahu sendiri mana bentuknya, saya tunjukkan air itulah kerajaan menghadap ke selatan dan ada jembatannya bersama. itu paman, berbagai macam bunga entah bunga apa saja yang ngerti jadi yang dinamakan kerajaan bayi itu adalah kerajaan yang gaib paham ya? Paham. Kerajaan, kerajaan gaib betul, kerajaan. betul, betul, betul, karena bisa mengalahkan alam yang gaib tadi sekarang apa ya, sudah saya katakan apa adanya memang seperti itu Maka kalau mencari puing bekas Ya bekasnya kayak tadi itu, sudah Setelah gugur Sejarah kerajaan Namanya bayu sesuai dengan petunjuk yang pertama kali tadi Disuruh bertapa Ke barat ke selatan Di kakinya gunung raung Namanya bayu Bayu itu apa sih? Nama jawa Angin Betul amin. Bener kan? Ya anginnya ya kan tidak tampak oleh kesempatan kan logika nggak bisa mengukur deh hmm. namanya bayu angin betul nggak salah seperti harus menghormati kalau jasad kasar ini kok punya rumah eh kulon nunggu nopo bie naik jaru risau ya assalamualaikum popi. nah seperti itu kan supaya kita masukkan dengan hormat menghormati jangan sampai yang ndak-ndak kita inginkan supaya tujuan dari rumah nawa itu bismillah aku kira kan anggonealit bisa ketemu khalid ke gitu loh maksud saya jangan mau khalid ke ketemu nih jadi sampan Pak mau kan lu ya dari rumah itu enggak ketemu akhir ya malah mumet gitu loh itu yang saya maksudkan jadi dulu itu dari sini nah oh gitu. uh, kalau malam lagi deh pokoknya orang itu dari jauh gak enggak berani deket di <tulah> Dulu kalau sudah diberi ritualan itu ya, dari rawa itu keluar itu. Ya. Yang nama ular berduri ya. sama uling kendangnya itu muncul. Jadi maka kehancuran rawa ini pada tahun 87 lah. Kehancurannya rawa. Jadi sudah sama pindah yang berbunyi penghuni, penghuni di sini. Maka dilihat dari sana pun kewebaannya berkurang. oleh orang-orang tapanya itu, tapanya itu di... di ini lah. Kalau dulu, dulu di dirawatnya di itu gede, itu entah orang mana saya nggak kenal. Sebenarnya itu ya di, di, di dalamnya orang, orangnya. Cuma dulu diberi di dengar, ada yang di sini dulu, Mas, Ini, gimana ya? Orangnya itu ya eh, Iya, sudah. Misalnya ada banyak, saya kan ahli bertapa, hmm. mesti kan memberi saran untuk familiannya mungkin sama anak Ayo. misalnya PRP sambang lagi nah beri tenger dulu tuh. bambu dipancapkan di sini ini ada ada kupiah dulu berarti yang di situ tapi orangnya sudah nggak tampak. Dan dulu ada yang di tengah sini, tapi enggak, enggak seperti ini, saya masih bisa jalan dulu, karena kan masih belum lebar, yeah. kurang lebih itu, mm -hmm. jadi tengah itu ada bambu, di tengahnya ini ada bambu, di atasnya ada berarti orang di sini, jadi biar keluarganya datang itu tahu tempatnya itu, yang bisa diajak ke dengan, ya itu. seperti itu jadi enggak hanya cuma itu jadi sekarang ini adanya ya kalau orang yang jauh-jauh kayak -jauh cari mumo, nggak deh <guruh> cari ketenangan gitu ya mm -hmm. tapi yang benar-benar bertapa sudah sudah gak, -gak, -gak sini mungkin okay. sekalian <coughs> tadi kan penelitian sama ini ada salah satu kayak peristiwa tapi udah lama ya Pak ya peristiwa yang ramai di internet mm -hmm. katanya itu terjadinya di Lawa Bayu mm -hmm. tentang KKN yang tahun 2009 mm -hmm. kalau enggak salah itu, pak. Uh, sedang kayak KKN di sini. Mm -hmm. bulan, mm -hmm. Ini ya, ada pak sendang pak. ya, pak? kan di sini ada sendang itu, Pak ya? Itu sendangnya. Iya. Sendang Benar berarti. Nah hmm. itu namanya nama sekarang itu sendang. Dulu itu ada katanya ada dua sendang, terus yeah. <coughs> terus konfliknya itu. Saya ada ratu ular gitu loh, pak. Iya yang saya katakan tadi. Yang ular berduri itu. Iya. Terus ada yang... ular berduri itu, pula kendang itu. Yang sekarang ini, ini iya. masih ada. Kalau mata hati ke arah lain, maka anak turun saya nggak boleh mandi di sini. Kalau mandi di sana sudah dibikin sus sendiri, jangan main-main kan di rawa. Karena di sini ini deh. Kalau diceritakan ya ini ya, gede nya seperti ini, kurang gede benar. Orang tiga ini tadi, apa ya? Kalau dia cuma ini, mangat. Manga. Orang tiga ini yang gede deg ini, ini aja. Tapi kepalanya di sana, sepanjang rawa ini. Ini dua, begini. Yang satu hitam, ya. Yang satu hitam, yang satunya itu semut kuning ada putih. Kepalanya di sana, tapi ekornya disana. di sini. Tengah di tengah-tengah itulah. Dulu ketika pada waktu itu bubur gunung di sini, dilebarkan rawa ini waktu lurah Pak Tirjo itu enggak sangka-sangka mau panas seperti ini kabut datang gelap akhirnya hujan. Rawa ini kan kering. kering enggak enggak kayak setengah ngelumpur tapi iya. di di di tengahnya itu Oke, kan ada kan jalannya depan. airnya ya iya. itu bikin tampak orang semua pulang nggak berani ketika itu padahal masyarakat sini kejemurnya kan masyarakat Songgon, karena desanya desa Songkong dulu dia. jadi waktu itulah jadi di sini nih hal yang datang itu hal yang baru-baru pernah disewa ini namanya cong in, cino orang Songgon Dan itu seperti itu Pada tahun 80 kurang lebih mungkin di antara apa tujuh tahun apa berapa ketika itu apa lima tahun setiap tahun di sini pasti ada orang meninggal waktu hari raya. Hmm. Bahkan sempat ketika pada tahun 80 itu ramenya bukan main. Karena ya namanya Cina atau orang punya duit, ramenya bukan main setiap hari raya, ada hiburan yang orkes, yang akro, dan bagaimana ketika hmm. itu tontonan-tontonan. Tapi di rawa ini pasti ada wadah ketika itu. Pas Waktu itu ada gandrong, saya juga tahu menyaksikan sendiri. Waktu itu ada yang meninggal, tonton gandrong habis minum es, dicampur dengan semangka, meninggal kalau enggak salah orang itu ditulis lagi gantung itu apa namanya ya, lupa saya tampuk apa ya, cara gantung situlah terus, yang enggak tahu juga gitu meninggal empat ketika itu di tahun 80-an di diantara 80-85 seperti itu jadi, mulai pada tahun 85 ke atas sudah nggak ada. Terus, ada lagi yang pramuka yang kecelakaan waktu itu, single orang yang manggil. Saat-saat nunggu hmm. sa yang satu, Di satu, satu, satu, sakit semua. satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, itu satu, satu, satu, satu, satu, Dulu kan sering untuk pelatihan pramuka di sini, ya, Kema. Ya. Kema. kenapa sekarang ini jarang? Nah, sampai ingin tahu, mungkin yang di sini nggak mau berani cerita, ya. karena yang menjaga image yang ya, terbaik ya, ya, tadi. Tapi jelek gitu. Sering kesusupan, ya. tambah waras satu sembuh, datang lagi dua, oh. terus akhirnya semua. Ya, ya sampai kebingungan tapi bilang nambahin ketika itu pasti setiap ada kamu kah? pasti banyak yang seperti itu bahkan ponakan saya sendiri pernah satu minggu jalan di rawa apa adanya kita hmm. tolong hmm. kamu jangan mandi di rawa Ya. Ada apa sih? Sudah nggak banyak cerita saya gitu ya. Gak usah di situ. Karena sudah dibikinkan kolamnya sendiri. Ya. Kalau mandi di sana belakang rumah. Kan iya, deh. Ya. Itu. Karena saya kan tahu, deh. Iya. Ya. Katanya dulu sering beli, ya. Apa yang panggilan-panggilan itu berarti mandi. Betul. Ya. Betul. Sekarang ini kan dilebarkan, kemarin kan habis di di di diratakan. Dulu kan begini airnya rata jadi lumpurnya semakin dalam dulu begini deh kayaklah telur aslinya jadi sekarang ini lembur kan diratakan tutup yang tengah maka mata air yang di tengah itu mengalir terus dulu di situ ada ada tanaman kelapa keding sini pas di di sininya rumah kemantam itu di, di baratnya sedikit tapi di tengah ada pohon kelapa kuning pohon kelapa di tengah tengah iya pohon kelapa kuning oh, ini bukan di tengah tapi di tepi, tepi. tepi. Eh, di tepi di tepi yang sebelah barat terus sebelah lebaran di tepi sebelah barat kan dilebarin karena di lebaran ini terus kegerus terus. terus airnya itu. terus lama-lama oh akhirnya kan dilebarin oh namanya orang desa Sanggau itu dulu ngua ya, tiap hari itu bergantian tertekannya hmm. itu, ada yang jalan kaki ya memang jalan setapak <laughs> namanya hutan. Jadi di cerita itu katanya oh. waktu 2009 itu mobil belum bisa masuk ya? Oh belum. Oh berarti benar, ya, pak. Benar. benar. Jadi misalnya karena lumpur, lumpuran ini oh. bisa sini. cerita ini aja, masih susah. Uh, dari jalan raya itu naik elok, tak uh, mahasiswa itu pak. Mm -hmm. Terus dari itu ada orang yang jemput, mm -hmm. baru masuk ke desa itu, tapi ngelewatin hutan. Dulu hutannya sini kan, pak? Kalau tahun 2009 kan kemarin, Se sembiak, 10 tahun yang lalu. 10 tahun ya, lalu. Ya sudah rame lah. Hmm. Iya, kalau sampai itu cerita 80 ke bawah, saya bisa cerita. Hmm. Karena pada tahun 80 an aja sepeda motor tidak bisa kesini, hmm. sini motor. Kalau mobil ya akan berangkat gitu. karena kan jalannya belum di, belum apa, belum di direnovasi baik seperti ini gitu. Intinya jalannya itu. Ya dulunya itu setapak deh, setapak. Karena mulai dari kantor, eh, dari perumahan kiniya. Oh. Um, mantri perhutani itu itu bambu dek dulu sepeda motor pun gak bisa Tet Tetap kita jalan kaki, tampak hmm. siang itu gelapnya kayak malam, karena bambu itu tumpuk-tumpuk itu. Hmm. Eh, itu yang saya bilang maka itu angkernya luar biasa gak apa-apa alam sana mengatakan seperti ini benar gak masalah tapi saya itu fakta yang ada aja lah kata orang Banyu wangi eh, jangan sampai bilang kata jari gitu. jadi apa adanya yang saya buka pada yang tahun 80 ke bawah bukan yang 80 ke atas <SILENCIO> tapi kalau peristiwa sebelumnya kayak tahun 80 ya kayak maksudnya. saya ceritakan tadi nyata setiap tahun pasti ada wadah hmm. yang mati itu pasti ada pada hari raya entah itu yang long ya ketika pada waktu itu kan naik tahu itu kan hmm. oh, temen tapi belum digunikan masih biasa dek tanah biasa plus itu tumpah kalau nggak salah ketika itu tiga yang meningkat ada yang menarik di bawah itu. masih adalah keangkerannya ketika 80 masa, karena namanya orang Cina lain seperti kita kan? sebelumnya buka sudah rituali. Kepala kambing yang dilempar di sini Percaya kan? Supaya enggak minta-minta wadah gitu Karena sering kejadian itulah Ketika pada tahun itu Ya allah, sekarang ini Enggak ada Karena alam dia itu marah Ya akhirnya ini untuk pengalaman kita Ini sudah teguran <tuh> sekarang jasad khasah harus bagaimana kan gitu untuk melestarikan ya? ya kan seperti itu. Bogor, kesana batang soreng ya. Bogor, Bogor, Tak Tatar lagi cedirnya. Ya. ya. Mana hmm, ketupu bambu doren? Hmm, oh kenapa? Dulu ayah saya itu kan punya batang di situ. Hmm. Kalau cari air kesini. Oh, ini kan itu mata ini, oh, ini, sumber. Oh sumber itu makanya kok ada sumber. Air. air. Sumber. Oh. Cuculan yang dari sana. Dari oh. sumber kabut rendah. Oh. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Masih bisa dikantai ke ya Ini Ini Ini Ini Ini Ini Ini Oke, ini tuh masalah itu masalah kita bisa kembali lagi ini baru gak ini tapi kok kita kokos ya baru baru tapi kok kokos jadi ini kayak apa kayak gitu itu mandian kalau mandian gitu loh Ini uh, uh. uh. aku masih penasaran nih. Ini bekas siapa ya? Eh, rumah enggak ya? ini rumah Ini hancur tumbang guys. Eh, langsung ya. Ih, kita langsung Rono Ini pemandangan. terus saja ini mati belum nutup masuk ini. Eh. Nah, hari kita hari. bisa menikmati apa itu pondok apung ya? ya. Menikmati pondok apung. Tapi sayang kondisinya itu rusak parah. Ini daripada jika nggak celaka nggak bisa nangkut video ya jadi nah ini namanya sumber kaputren dan ini um, kayak semacam apa ya? ini sumber air soalnya nggak ada aliran sungai lagi guys di sekitar sana nggak ada aliran air jadi sumbernya dari bawah, oke. Okay. Pohon besar. Right? Ayo lanjut. Assalamualaikum. Luas dari situs hm. 3,1 hektar. Victor ha Mulai wangi guys, so guys jadi kesana mau ngapain oh, kok? Oh, iya. nah. Jadi kita masuk ke kapura ini Langsung ketemu Pancuran Apa ini? Sumber apa? Sumber Dewi Gangga Ini Oh nanti mau tundak sini aja Ini sumbernya mengalir ke sini di sana di situs Di sini diusahakan jangan kencing karena di situ udah ada larangan untuk menjaga kesakralan dan kesuciannya Karena kan kita tidak boleh masuk ke sana, jadi alangkah baiknya kita di sini aja. Itu ada tulisan di sana. Kalau tidak, kalau tidak kebaca yang di sini, itu itu tulisannya itu sumber Kamulian. Dan ada tulisan Jawa, aksara Jawa. Itu. Tuliskan petilasan pertapaan Prabu Tawang Alun. Yang sini ada. Jadi di sini banyak pondok ya. Banyak pondok, juga banyak tempat peristirahatan. Dan di atas sana udah hutan, hutan semua. Dan saya juga bisa menggambarkan seperti ini loh guys Ini tempat turun ini Sama persis kayak ketika uh, saya membaca um, cerita itu Cerita uh, mahasiswa KKN di desa Penari Seperti ini turun Ada su sungai kecil Dan di sana kan ada kayak sinden itu sind Sindennya itu Dewi itu loh saya mengiranya itu sinden Dewi Gangga itu Dan yang satu lagi yang saya bisa gambarkan Di sini itu ada kayak bilik, semacam bilik Persis sekatnya seperti ini Nah ini Persis sekatnya seperti ini guys Saya kurang tahu lagi, mungkin ini hanya kebetulan dan mungkin ini juga udah baru direnovasi, ya. Nah, di sini ini cuman ada air keran, gayung, bak, sama ini. Ini udah nggak kepakai kayaknya. Dan itu ada kotak amal. udah seperti ini, persis gambaran waktu saya membaca ceritanya.